Pelukis di Palembang Sumatera Selatan, nah pasar seni rupa di Palembang Sumatera Selatan. Uh, sebenarnya butuh support-support dari luar juga, dari baik itu pemerintah maupun swasta. Kawan-kawan uh, berharap, uh, terutama saya sebagai pelukis, uh, harus terciptanya pasar, pasar seni rupa itu harus dibentuk. Misalnya kita panggil teman atau kawan yang punya cuan lebih, cuan banyak, dan hobi senang dengan karya-karya seni lukis. Ini, ini sudah mulai membentuk pasar. Untuk pasar, dia koleksi, dia beli karya kita. Itu mulai bentuk pasar. Walaupun sifatnya dibilang biasanya digoreng, misalnya digoreng, dipanggil orang itu untuk membeli lukisan dan ada juga karya-karya seni itu pasarnya memang sudah terbentuk karena ada ada orang yang sudah senang dengan lukisan karya-karya lukisan dan dia mengoleksi karya itu karya itu sendiri nah di Palembang sendiri di Palembang sendiri itu belum belum ada yang seperti itu tapi kita harus menggorengnya menggorengnya dengan teman-teman pejabat pejabat baik itu dari pemerintah atau legislatif kan dia kita ajak, kita himbau mengoleksi sebuah karya lukisan misalnya diberi edukasi bahwasanya lukisan ini bukan cuma lukisan lukisan, tapi mempunyai narasi dan mempunyai apa <tuh> masa lalu misalnya contoh sekarang ini pameran ekologis ya? pameran ekologis ini perupanya juga mengingat masa lalu mereka bernostalgia masa lalu, masa kecil dulu, maka dituangkan dalam bentuk karya lukisan. Nah, ini yang kita sebut uh, mempunyai narasi tadi, dan kita jelaskan, kita beri edukasi kepada orang-orang uh, yang kita undang dalam sebuah pameran. Kita undang, kita jelaskan, uh, dengan katalog, misalnya kita kasih katalog, uh, sampai dia akhirnya tertarik untuk membeli karya lukisan itu sendiri. Karena mungkin mereka juga punya masa lalu, kan? Masa lalu mereka itu, oh ini bagus. Misalnya ada tiga orang yang sedang bermain hujan, masa lalu dia dulu kecil bermain hujan. Nah itu jadi tertarik. Ini memancing, memancing kawan-kawan ini untuk uh, menghargai sebuah karya seni. Nah Di Palembang ini jarang sekali terjadi yang seperti itu. Tidak uh, perlu kita sebut siapa orang yang punya uang banyak di Palembang ini. Saya pikir paling banyak orang yang berduit di Palembang ini. Nah, mereka belum, belum tertarik dengan apa dengan hobi karya lukis ini Bagi mereka mungkin bukan investasi bagi mereka. Tetapi sebagian orang di luar sana karya seni itu sudah menjadi investasi Investasi yang tinggi Misalkan di koleksi kita sebut aja satu nama misalnya Ciputra Ciputra kan dia pengusaha besar nah, Banyaklah usahanya Tapi dia eh, menghargai karya seni-seni karya kawan-kawan seniman dan akhirnya kawan-kawan seniman ini terangkat dengan dikoleksi karyanya akan oh ini sudah dikoleksi oleh Ciputra misalnya kan karya-karyanya walaupun cuma satu dulu di, di karyanya di koleksi, tapi sudah mengangkat nama perupa itu sendiri misalnya harganya begitu sekian oh, di Ciputra sudah koleksi karyanya dengan harga yang sekian nggak mungkin lagi yang lain itu untuk menghargai lebih rendah uh, pasti dia maunya harganya Paling tidak sama sama apa yang dibeli oleh Ciputra Cipu Karena kita lihat juga kualitas karya itu sendiri Gak usah kita bicara media Medianya mungkin kalau kita hitung secara ekonomis ya mungkin ya Gak seberapa nah, Tapi ide yang dituangkan di dalam sebuah karya seni itu tadi Itu yang mahal nah, Inilah yang menjanjikan, yang menjual bagi kawan-kawan perupa Saya harap kawan-kawan perupa juga harus semangat semangat, dan serius untuk melakukan regulasi karya ini kan nah karya ini biar sampai di dijadikan apa, dijadikan anggunan bisa sampai ke situ, karena kalau sudah dilihat, oh ini karya ini memang bagus untuk di dibuat dan memang cocok misalnya untuk, untuk mengangkat seniman itu sendiri jadi dia punya lagi dana untuk berproses lagi jangan sampai mereka stuck dan akhirnya mati. Nah ini yang kita harapkan. Di Palembang ini kita sangat mengharapkan sekali dengan pemerintah stakeholder yang ada di sini, baik itu pengusaha, pemerintah, swasta, bekerja sama, mensupport. Dalam arti kata mensupport begini. Seperti sekali ini, ini ada pameran ekologis di RRI. RRI sendiri mensupport kawan-kawan ini. Dan memberikan ruang ini, tempat ini, untuk berpameran. Silakan dipakai. Walaupun itu ada juga yang, yang dibayar oleh kawan-kawan ini tapi tidak memberatkan teman-teman ini nah teman-teman ini sudah banyak membuat karya begitu mau menampilkan karya kesulitan, mau di mana apalagi bicara di hotel wah oh, itu sangat tidak sangat mungkin kawan-kawan ini kecuali pihak hotel itu sendiri yang mempunyai apresiasi terhadap kawan-kawan seriman ini oke pameran di tempat kami sama-sama mempunyai keuntungan Pihak hotel pun dapat untung, seniman dapat untung. Nah ini menganggap, dan saya berharap juga hotel-hotel itu semua hotel-hotel di Palembang ini uh, akan ada yang seperti itu. Nah ini tidak lama lagi ini, mungkin bulan Desember ini, Desember ini ada The Art Hotel itu mensupport penuh kawan-kawan seni rupa. Kawan-kawan seniman, bukan seni rupa aja, seniman. Semoga aja ke depan ada hotel-hotel lain yang bisa seperti The Art Hotel ini. Saya kira itu aja, terima kasih.